8 7 6 5 4 3 2 1 Ibu Fitria Ibu Fitria Halo Assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Han Jangan skip video ini Subscribe, like, comment, and share di media sosial Anda jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Mm -hmm. Hai teman-teman, hmm. hari ini aku menghadiri C acara KEG, <-C2> yaitu acara Grand <tongan> Final. <tongan> <tongan> <tongan> aku bersama Mbak Dian. <tongan> ini kita ketemu ya. Udah lama nggak ngapot di YouTube, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel kalian dimanapun berada. Hai, <laughs> okay. <Like> degan <the> <laughs> Terima kasih sudah ini. Assalamualaikum, hai semuanya Aku udah nyampe di Ini ya, di gedungnya Di hotel Beliza Aku gak tahu sih sambil nunggu yang lain juga <laughs> Sambil nunggu yang lain dateng Mungkin Enggak. ini pertama kalinya menghadiri acara yang lumayan besar, silaturahmi bareng mbak aku nih, sang manajer. Halo. <laughs> halo, halo manager endosan selamat pagi semuanya sambil nunggu yang lain ya bismillah aku mau cerita sedikit sebenarnya nih benar-benar perjuangan yang apa ya bingung ya mau happy apa mau sedih karena kakek saya tuh lagi masuk rumah sakit dan kondisinya kritis sempat ada perdebat bukan perdebatan sih untuk meminta izin ke sini rada susah karena misalkan saya nyari penggantinya itu harus tes PCR dulu dan setelah tes PCR itu kita harus menunggu 6 jam ya untuk menunggu hasil tes PCRnya harus menunggu 6 jam sedangkan dari pihak rumah sakit juga kita nggak boleh asal bawa orang untuk menunggu hasilnya kalau kita mulai dari jam 7 antara jam 2 atau sore itu udah kita juga nggak tahu ya ya yes, jadi bismillah aja alhamdulillahnya e, bos yang mendukung suster juga mengizinkan saya untuk pergi menghadiri acara ini bismillah yang penting sangat bersyukur udah sampai di titik ini untuk kedepannya depannya Semoga lebih semangat lagi membuat konten dan berkreasi. Intinya, tetap ya, prioritaskan pekerjaan utama kita dalam hal membuat konten atau lomba dan sebagainya. Itu hanyalah mengisi waktu luang. Tetap kita ingat, karena di sini kita numpang, dan jaga kesehatannya. Jangan sampai kita menjaga orang sakit, kita pun ikutan sakit. Oke, okay guys, karena jujur, aku sebenarnya belum istirahat. capek banget, ya, kasih. Ya aku pesertanya terus ada sih 12 orang Jadi kita boleh bawa 3 orang Membukul Eno eno poh Aku haise Youtuber juga nih <laughs> Salam kenal Jembilan apa? Sama, sama, aku aja gak bawa tongsis, gak bawa papa Asik dong <laughs> Kan sebajak dong, kita tuh gak ini, gak keburu sudah lama-lama apa? Helen <SILENCIO> Bunda Hafid oh, mungkin dingin <SILENCIO> ya Helen Bunda Hafid oh iya betul halo. halo, semuanya kita sebenarnya udah sampai dari tadi cuma masih agak bingung mungkin dari mbak gitu ya, tadi <SILENCIO> Bentar itu kakakku lagi Nah kenalan buat Para semuanya tamu undangan Dan ada juga beberapa peserta no <hate> <diversion> Halo Halo <inaudible> Ya kita para Bukan habis kan memori semangat semangat Udah belum yuk <live> <transcript> karena tadinya sempat janjian juga sama temen teman dan kebetulan kata si captain tuh lebih cepat dari tempat saya, makanya langsung diantar. Oh, ini? Kita di ruangan ini? Oh, beda lagi ya. Karena udahlannya gila juga sih sampai ya, ya. Hm, aku tahu nih memorinya bakalan kutub apa ya. oh, <susur> <tapi> yang aku udah santai <saya> di Yuk putih ini tadi Terima kasih. Oh, <tuh> Oke okay, itu tadi penampilan dari ketiga band yang uh, membuka acara pada hari ini untuk sesi makan siang bersama Oke okay, sekarang kita buka acara hari ini uh, Kepada yang terhormat Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Bapak Andi Rahmianto Yang kami hormati Kepala KDI-TIP Bapak Budi Santoso yang kami hormati Wakil Kepala kdi TP, Bapak Teddy Surahmet beserta para jajaran. Yang kami hormati perwakilan organisasi pendukung acara yaitu PPI Taiwan, Perpita, PCIM Muhammadiyah, PCI NU, KMIT, IDN, Salimah, dan Formit. Yang kami hormati pihak sponsorship dan media partner yaitu BRI, Selin Taiwan, BNI, IISI Global TK dan Nihau Indonesia, serta kepada yang berbahagia, 12 grand finalis kompetisi vlog KDITP 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya kita dapat berkumpul pada acara grand final kompetisi vlog KDI dan forum silaturahmi masyarakat Indonesia di Taiwan 2021 dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir saya ucapkan terima kasih juga kepada Panitia yang telah berkontribusi, terima kasih kepada organisasi pendukung, terima kasih juga kepada pihak sponsorship, karena tanpa sponsorship acara ini tidak akan terlaksana. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Januar Widakdo, yang selaku Master of Ceremony pada hari ini, untuk membacakan rangkaian acara yang berlangsung pada pagi hari ini. Oke, yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua penampilan tari tradisional, yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat sambutan Kepala KDI Taipei sekaligus pembukaan acara. Selanjutnya ada sesi foto bersama beser, uh, peserta dan juga 12 Grand Finalis. Selanjutnya penampilan foto potongan video dari 12 Grand Finalis. Dilanjutkan oleh keynote speech oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Bapak Andi Rahmianto dengan judul Bermigrasi Aman dan Nyaman di Luar Negeri. Dilanjutkan penampilan band dan dilanjutkan pembagian door prize serta pengumuman juara kompetisi vlog KDITP 2021 lalu penutup. Menget acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Siska, hadirin dimohon berdiri. Silahkan duduk kembali Acara selanjutnya adalah Persembahan Tari Jaipong Tari Jaipong merupakan tari daerah Yang berasal dari Karawang, Jawa Barat Kita berikan sambutan yang meriah Kepada Meta yang akan menarikan Tari Jaipong Okay. <laughs> Oke, berkenungan untuk penampilan tari jaipong dari saudara Neta. Ambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Lomba Kompetisi Vlog KDI 2021 kepada Fendi Yusin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih para tokoh masyarakat Indonesia di para Saudara, sebangsa, tanah air sekalian Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dalam tindakan yang telah lakukan pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti Kompetisi Vlog 2021 yang diselenggarakan oleh HDI DKI BUMB. Kompetisi Vlog 2021 Kompetisi vlog 2021 tema integrasi, aman, dan nalaman di Taiwan yang bertujuan untuk karena ini kesempatan langka Jadi aku bakalan Apa sayang? Telur ini masukin ke punya kakak aku aja tuh Aku belum makan Mau telur gak katanya itu Besar harapan saya Kompetisi vlog 2021 ini Akan kembali diselenggarakan Tahun depan Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan saya haturkan. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pembukaan acara Grand Final Kompetisi Vlog KDI dan Forum Silaturahmi Masyarakat Indonesia di Taiwan 2021 oleh Ketua KDI Bapak Budi Santoso untuk Bapak Budi Santoso, uh, waktu dipersilahkan. Yang Kamu hormati, Bapak Andi Rahmianto, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Yang saya hormati, Wakil Kepala KDI. Yang saya hormati para Ketua Organisasi Masyarakat Indonesia di Taiwan atau yang mewakili. Yang saya hormati para CEO, representatif, General Manager, Head Manager, founder dari Badan Usaha Milit Negara, dan perusahaan Indonesia di Taiwan yang saya hormati seluruh panitia pada hari ini dan yang selalu kami cintai dan banggakan seluruh warga negara Indonesia di Taiwan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur marilah kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara Grand Final kompetisi Vlog KDI Taipei 2021 dan Forum Silaturahmi Masyarakat Indonesia di Taiwan pada siang hari ini. Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial karena tahun ini KDI Taipei menyelenggarakan dua kegiatan kompetisi vlog dengan tema yang berbeda. Pekan lalu KDI Taipei mengumumkan pemenang lomba videografi bertema Bangga Buatan Indonesia. Hari ini kita akan mengikuti Grand Final Kompetisi Vlog KDI Taipei yang bertemakan "Bermigrasi Aman dan Nyaman di Taiwan." Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bagaimana cara untuk meningkatkan sistem perlindungan terhadap kurang lebih 300.000 WNI di Taiwan. Dengan segala keterbatasannya, KDI Taipei membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk termasuk kontribusi pemikiran, saran, serta rekomendasi yang dapat digunakan oleh KDI Taipei untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat terukur dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada WNI. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami banggakan, vlog atau video vlog dipilih sebagai salah satu metode untuk penyebaran informasi yang efektif karena isi akses dan didukung prasarana teknologi informatika yang memadai. Hampir semua WNI di Taiwan memiliki smartphone yang dapat digunakan untuk mencari dan mengikuti berbagai informasi secara digital dengan sangat mudah dan terjangkau. Diharapkan informasi yang disajikan oleh vlog yang diproduksi secara kreatif dan informatif oleh talent-talent muda Indonesia di Taiwan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita semua tentang bagaimana bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan. Blok menyajikan penyampaian informasi yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat, lebih menyeluruh dan lebih lengkap, serta dalam waktu yang singkat, informatif dan membangun. Itulah kira-kira yang ingin KDI sampaikan melalui blok-blok yang telah masuk dalam babak final yaitu tiga pemenang dari kategori mahasiswa, profesional, dan tiga pemenang dari kategori umum. Diharapkan semua vlog yang mengikuti kompetisi ini akan menjadi inspirasi dan sumber informasi yang positif, informatif, dan membangun mengenai berbagai peraturan dan ketentuan di Taiwan, berbagai pelayanan yang dimiliki oleh KDI Taipei, serta fasilitas umum wisata alam, wisata halal, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di Taiwan. Baik, uh, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan ini acara grand final kompetisi vlog KDI Taipei tahun 2001 dan volume siraturahmi masyarakat Indonesia di Taiwan secara resmi dibuka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Ya, wa Bapak. Ya, Bukti Satroso, selaku ketua KDI selanjutnya adalah sesi foto bersama yang pertama yaitu sesi foto bersama bersama sponsorship uh, untuk BNI BRI Global TK Telin dan nihau Indonesia perwakilannya bisa maju ke atas panggung untuk foto bersama Uh, untuk Pak Wakil Kepala KDI Tepe juga dipersilahkan untuk maju ke atas panggung. Untuk foto bersama sebelum kita memulai dan beranjak ke acara berikutnya. Yes. sekarang lagi ada acara sesi foto bersama dengan para buah ya ini satu dua tiga. Okay. ini ada... Yang di depan, ya dong, oke. Okay. Gimana fotografer? Oh, ini. Oke, okay, ready. Satu, dua, tiga. Lagi, itu dua, tiga. Jangan bebas. Satu, dua, tiga. Oke, okay, ditanda. Para 12 grand finalis yang sekarang hadir pada hari ini Maju ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu Beri tepuk tangannya kepada 12 grand finalis yang terpilih dari 89 peserta Beri tepuk tangannya Baik, lanjut ke depan, Ya ada yang di sisi ada yang di Step one, wake up, rise the sun. Step two, some, good, some food you. Step 3 Step four, everybody, just do your Wake up. Oke okay, satu dua tiga. 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke terima kasih Untuk pihak spesorsi Ketua organisasi Dan juga 12 grand finalis Yang hadir pada hari ini